Beberapa waktu belakangan ini, kehidupan Oki Agustina pasca bercerai dari Pasa Ungu jadi sorotan publik Banyak yang menyebut hidup Oki Agustina tak semakmur seperti saat masih membina rumah tangga dengan Pasa Ungu Oki Agustina dan Pasa Ungu berakhir di meja perceraian pada tahun 2009 silam Setelah resmi bercerai, keduanya pun lantas kembali membina biduk rumah tangga Pasar ungu diketahui menikah dengan wanita cantik yang berprofesi sebagai pramugari bernama Adelia Wilhelmina Sedangkan Oki Agustina dipersunting seorang pemain bola Gunawan Dwi Cahyo Oki Agustina tak menampik jika dalam rumah tangganya pernah mengalami pasang surut dalam berbagai hal Tak terkecuali dalam masalah ekonomi Sebenarnya kerikilnya lebih tepas waktu kompetisi itu berhenti sih karena beberapa bulan tak ada kompetisi otomatis dari suami tidak ada pemasukan ungkap Oki Agustina Selain kompetisi yang sempat dihentikan dan tidak memiliki pemasukan gaji pun diakui Oki sempat tertunda Namun, Gunawan memilih bersikap santai dan tak ambil pusing Ia selalu berusaha meyakinkan istrinya bahwa rezeki akan selalu ada tapi untungnya gitu, Allah tuh memang maha baik ya Jadi walaupun berhenti sampingan-sampingan tuh ada Jadi ibaratnya kita tuh hendak walaupun Nggak sampai jual-jual apalah gitu kan Kasarnya kayak gitu, ucap Oki Agustina Pada akhir bulan lalu, keluarga Oki dan Gunawan diketahui traveling ke sebuah curug Jauh dari kemewahan, mereka bahkan memilih untuk berboncengan naik motor Untuk bisa sampai ke lokasi liburan Hal ini diketahui dari unggahan terbaru Instagram. Postingan ini seolah memperkuat anggapan yang menyebut hidup Oki saat ini bisa dibilang pas-pasan. Seolah tak terima dengan anggapan tersebut, baru-baru ini, Oki dan Gunawan mengajak anak-anak mereka liburan ke Pulau Dewata, Bali. Melalui unggahan Instagram diketahui pasangan selebriti ini juga menyewa sebuah vila bernama The Sankara Resort Bay Pramana. Pasalnya, Oki secara jelas membagikan lokasi tempat berliburnya dalam postingan itu. Dari beberapa potret yang dibagikan, tampak Oki Gunawan dan putra bungsu mereka terlihat menikmati kebersamaan di sekitar kolam renang yang bersebiah vila yang mereka tempati. Oki terlihat masih mengenakan piyama tidur berada di bibir kolam renang. Sementara Gunawan dan putranya asik berenang, kebahagiaan tampak jelas di raut wajah mereka. Breakfast tadi pagi lebih tepatnya sih nemenin yang breakfast sambil renang. Walau cuma pinggir kolam tetap harus kece dong. Muka bantal tapi piyama harus on. Tulis Oki dalam kolom keterangan unggahannya. Saat ditelusuri villa yang disewa Oki dan Gunawan memiliki tarif sewa mencapai hampir 1,5 juta per malam. Villa yang berlokasi di Ubud Bali itu dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, televisi, wifi, perlengkapan mandi lengkap dengan pengering rambut, kulkas, mesin pembuat kopi dan sarapan.